Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillahi na'maduhu wa nesta'ainuhu wa nesta'bfiruhu وَنَأْوِي بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ maka ikutilah mereka ila amma ba'd sudah kita bicarakan kemarin bahwa Allah wa taala menurunkan awal surat al-baqarah sampai hampir ayat yang ke-100 itu berkaitan dengan masalah munafikin Apakah dari kalangan Aus dan Khazraj ataupun munafikin dari kalangan tokoh-tokoh Yahudi yang pura-pura Muslim, maka ayat mengenai mereka semuanya, termasuk mengenai orang-orang Yahudi yang bergabung bersama munafikin dan munafikin yang bergabung bersama Yahudi. Sudah kita bahas beberapa ayat di awal sampai pada ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini itu ucapan Allah Subhanahu tentang mereka orang-orang kafir, Sawa'un alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Bahwa orang-orang kafir itu sama saja, apakah kau beri peringatan mereka ataupun kau tidak beri peringatan mereka, Sawa'un alaihim. Sama. La yu'minun, mereka tidak akan beriman. Khana an a'zakum Allah dan sudah dibahas kemarin kenapa sebabnya? Karena mereka bukan tidak tahu. Mereka sudah tahu. Beliau yang dimaksud adalah Orang-orang Yahudi Yang sudah tahu tentang Nabi Muhammad SAW Yang sudah tahu tentang sifat-sifatnya Nama-namanya Dan sudah tahu tentang kebenaran Yang disampaikan oleh Nabi Musa Bahwa nanti akan datang Nabi terakhir dan seterusnya Mereka sudah tahu Tetapi mereka memang tidak mau Sehingga alaihim Sama atas mereka Kau beri peringatan mereka Ataupun kau tidak beri peringatan mereka Mereka tidak akan beriman Ayat berikutnya Allah SWT berfirman "Khatm Allah Wa قلوبهم Dan Allah SWT menutup hati-hati mereka, pendengaran-pendengaran mereka, dan penglihatan-penglihatan mereka. Dan Allah berikan tutupan pada pandangan-pandangan mereka. Yaitu anil huda an yusibuhu abadan. Maknanya adalah ditutup dari hidayah ditutup dari petunjuk agar mereka tidak mendapatkannya selama-lamanya telinganya tidak bisa mendengarkan kebenaran matanya tidak bisa melihat kebenaran hatinya juga tidak bisa menerima kebenaran yani bima kazzabu kabihi minal haqqilladhi ja'ak yani mereka tidak bisa mengenali tidak bisa mengetahui apa yang telah mereka dustakan sebelumnya yaitu dari apa-apa yang kau bawa wahai rasul <tuh sesuatu> dari radmu Wain amaluk lima kanak-kanak. Walaupun mereka beriman dengan apa yang telah lalu, sebelum Engkau wahai Rasul, mereka tidak akan beriman dengan apa yang kau bawa. Walhum azabun aulim <laughs> dan bagi mereka azab bima hum alaihimin khilaf. Ia yani, karena mereka menilai Engkau, maka bagi mereka azab yang besar. Faham dari ahbari minyakul maka ayat ini mengenai para tokoh-tokoh Yahudi ahdar min Yahud, terhadap apa-apa yang mereka ingkari dari kebenaran pada ma'rifati ma setelah mereka ketahui. Mereka mengingkari setelah mereka ketahui. Wajahadubihah Mereka mengingkarinya dalam keadaan mereka mengetahuinya dan meyakini karena kebaliman mereka dan karena kesombongan mereka. Baru kemudian Allah katakan dan di antara manusia ada yang berkata kami beriman billahi <laughs> wabil Di antara mereka ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir, wamahum hum kata Allah, tetapi mereka tidak beriman. Baru berbicara tentang munafikin. Tadi berbicara tentang orang-orang Yahudi yang sawaun alaihim a amlam am lam la yu'minun yang Allah katakan di awalnya dengan kalimat innallazina kafaru orang-orang kafir itu sama itu Yahud Kemudian Allah katakan mu'minan nasu mayaqulu wabil dan di antara manusia ada yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir dan mereka tidak beriman kata Allah yakni almunafiqun min alawsi wal khazraj wa man kana ala amrihim yaitu tentang orang-orang munafikin dari kalangan Aus ataupun Khazraj atau yang mengikuti mereka yang berjalan di jalan mereka. Kata Allah, "Yakhadi'un Allah walladziina aamanu wa ma yakhda'uuna illaa Mereka menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman dan mereka tidak akan bisa menipu kecuali diri mereka sendiri. Ya. Yeah. Wa tapi mereka tidak merasa. Yeah. Fiiqul bihim maradun dalam hati hati mereka ada penyakit. maka Allah tambahkan penyakitnya atas mereka. penyakit apa yang dimaksud? penyakit keraguan, penyakit keraguan yang ada dalam hati mereka. maka tambah mereka ragu maka bagi mereka adat yang pedih karena apa yang mereka dustakan. Wa idha qila lahum la tusiddu kalau dikatakan kepada mereka jangan kalian merusak di muka bumi. Kalau mereka berkata, inna ma nahnu muslihun. Resumunya kami ini akan berbuat baik dan kami ini menginginkan kebaikan-kebaikan. Apa ini maksud? Ya, ini mereka para munafikin mengaku-ngaku bahwa mereka itu menginginkan tujuan yang baik. Inna ma nuridul islah bainal kami ini ingin mendamaikan antara dua golongan, katanya. Min al-mu'mini dari kalangan orang beriman. Para orang, orang munafik menganggap Yahudi juga beriman. Sehingga mereka berkata, kami ingin mendamaikan antara dua golongan orang beriman. Golongan kalian dan golongan orang-orang Yahudi. Maka kami tengah-tengah antara keduanya, Sok bijak bijak kesana, bijak ke sini bijak ke situ bijak kemana mana ke yahudi bijak ke kaum Muslim, bijak katanya ternyata mereka dusta mereka kepada kaum muslimin mencemooh mengejek mencerca tetapi kepada yahudi mereka menghormati jelas hati mereka hati yahudi tetapi pakaian mereka pakaian muslimin maka inilah yang dikatakan munafikin kata Allah bahwa mereka dalam keadaan mengaku-ngaku Qalu innama nahmu muslihun Sebenarnya kami ini menginginkan kebaikan Ia ini mendamaikan antara dua golongan Golongan orang beriman dan orang-orang ahli kitab Dari kalangan Yahudi Ala innahum humul mufsiduna Walakin la yashurun Kata Allah sungguh ketahuilah lah Bahawa mereka itu merusak Bukan membikin kebaikan Walakin la yashurun Tetapi mereka tidak merasa Wa idha qila lahum amanu Amin, bukamu amanah dikatakan wajah kila lahum kalau dikatakan pada mereka berimanlah. Kalau anu minu kama amanah subhanallah dikatakan wajah kila lahum nas kalau dikatakan berimanlah sebagaimana berimannya manusia mereka akan menjawab anu minu kama amanah Apakah kami akan beriman seperti berimannya orang-orang bodoh itu kata mereka? Allah ketahuilah mereka itulah yang subhat, walakinlah tetapi mereka tidak merasa. Wa ladina amanna. Kalau bertemu orang-orang beriman mereka berkata kami beriman. Wa tetapi kalau mereka berpaling ke setan-setan mereka, yakni setan-setan dari kalangan Yahudi. Min Yahudi aladin yaamurunhum bil yaitu setan-setan dari kalangan Yahudi yang memerintahkan mereka untuk mendustakan kebenaran, yang mengajak mereka untuk mengingkari kebenaran. Kalau mereka kalau ila kalau mereka kembali ke setan-setan mereka, kalau inna maakum, kami bersama kalian. Inna nahnu Kalau sudah kembali ke setan-setan mereka dari kalangan Yahudi, mereka berkata, "Kami bersama kalian." Kami masih tetap di atas ajaran kalian. Sesungguhnya kami mempermainkan mereka, berpura-pura masuk Islam, untuk memperolok-olok mereka, idaman sesungguhnya kami hanya memperolok-olok kaum tersebut, dan kami mempermainkan mereka. Demikian, Allah kisahkan para munafikin, <suka> idhalak <rapata> pun lebih naaman, woi dokhalau <toksimu>, ila syayaw ila syayaw tinihin, inna dokhalau ila syayaw tinihin, woi dokhalau wa Jal. Allah berfirman selanjutnya, Allah lah yang memperolok mereka. dan membiarkan mereka mengulur-ulur mereka di atas kesesatan mereka agar mereka terus berjalan di atas kesesatan. Mereka lah orang-orang yang membeli Kesesatan dengan hidayah, yakni lebih memilih kesesatan dengan mengorbankan hidayah. Ail kufru bil iman, yani mereka lebih memiliki kekafiran dan mengorbankan keimanan. Seakan-akan mereka membeli kekafiran dengan membayar keimanan. Kalau <tik> muhtadin, maka sungguh tidak akan menguntungkan perdagangan mereka, jual beli mereka dan mereka tidak akan mendapatkan hidayah enggak akan mendapatkan bimbingan. Berkata Musa rahimahullah, "Kemudian Allah memberikan permisalan-permisalan kepada mereka. Mataluhum kama nara. Permisalan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Falamma ketika sudah terang sekitarnya, dahyadallahu binurihim." Tiba-tiba Allah ambil cahaya mereka. Dan membiarkan mereka di dalam kegelapan. Dalam keadaan tidak bisa melihat apapun. Dalam keadaan ketika mereka sudah menyalakan api untuk menerangi. Begitu sudah terang. Di padang ke Allah Ta'ala. Maka biasanya lebih gelap. Daripada ketika mereka sudah terbiasa dalam gelap. Tetapi ketika dari terang kemudian dicabut oleh Allah cahayanya maka akan gelap dan mereka layu bisirun tidak akan bisa melihat ya yani mereka tidak bisa melihat kebenaran hatta kufur hingga mereka keluar dari kebenaran masuk ke dalam kegelapan kekafiran atfa'u kufrihim maka cahaya kebenaran tadi mereka padamkan sendiri dengan kekafiran mereka mereka padamkan sendiri dengan sifat munafiknya mereka. Fatarakhumullah fi kufur. Maka Allah biarkan mereka di dalam cahaya kekafiran, di dalam kegelapan kekufuran. Fa hum huda, maka mereka tidak bisa melihat kebenaran. ala dan mereka tidak bisa istiqamah di atas kebenaran. Ketika masuk Islam asyhadu alla illallah, asyhadu anna rasulullah, mereka masuk ke dalam cahaya menyalakan api sudah mulai terang mereka gelapkan sendiri dengan kekafiran mereka dengan sifat nifaknya mereka maka Allah katakan sumun bukun amyun fahum layar jauh um. mereka buta tuli bisu dan mereka tidak akan kembali kata Allah amyun tuli mereka bisu mereka dan buta mereka kata Allah dan mereka tidak akan bisa kembali, yani ya layar huda mereka nggak akan kembali kepada kebenaran. buk umyun anil khair mereka buta dari kebenaran, mereka bisu dari kebenaran, mereka tuli dari kebenaran. Layar jiona maka mereka tidak bisa kembali kepada kebenaran. Ketika sudah datang mereka tolak, maka setelah itu tidak akan bisa mereka menerima kebenaran lagi abadan Sumun buk mun umyun fahum layar jion maka mereka tidak akan bisa mendapatkan keselamatan maka jika keadaan mereka nifaq seperti itu permisalan yang kedua aw kasayyibin minas fihi yang kedua kata Allah atau seperti sayyib sayyib adalah bihi apa yang dituangkan dari langit He, itu disebut sayyib ya ni hujan atau atau seperti hujan yang turun dari langit biasanya mengiringi hujan itu dulumatun wa ra'dun wa Bulumat, kegelapan ra'dun petir dan barqun kilatnya padahal yang turun air Air yang menyejukkan. Air yang menyuburkan. Air yang membuat hidup tubuh tumbuhan dan binatang-binatang ternak. Masya Allah. Sesuatu yang akan menghidupkan. Dijadikan dari air, segala sesuatu hidup. Yang diturunkan air. Biasanya ketika hujan itu diiringi, ada petir. Ada gelap. Mendung yang pekat. Ada kilat. Karena Allah... Ya janunu asabi'ahum fi adanihim mereka tutup telinga-telinga mereka dengan jari-jari mereka Minas minasawa'at kana takut petir hadarul maut kana takut mati wallahu haitum bil kafirin padahal Allah Subhanahu wa taala mengikuti orang-orang kafir harusnya kebira takut harusnya allahumma sayiban nafi'a ah. ya allah jadikanlah ini tuangan-tuangan yang baik tuangan yang bermanfaat Allahumma suqya rahmat La suqya adad. Ya Allah jadikan anip tuangan-tuangan rahmat Tapi mereka justru takut Sama seperti dakwah tauhid, Dakwah la ilaha illallah Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Sesungguhnya itu menyejukkan air yang dingin Yang akan menenteramkan mereka Membahagiakan mereka Menyelamatkan mereka di dunia dan di akhirat Tetapi mereka justru ketakutan Justru mereka menutup telinga-telinga mereka mereka menutup mata-mata mereka. Dan mereka menutup hati-hati mereka. Mereka tidak mau menerimanya. Ketakutan. Ini yang dikatakan munafikin. Allah permisalkan seperti tuangan air yang dituangkan dari langit. Yang di sana ada kegelapannya. Ada petirnya. Ada kilatnya. Dan kemudian orang-orang itu menutup telinga mereka. Karena takut mati. Kalau minisya'am. As-sayib maknanya adalah al matar Yang dituangkan dari langit. Katanya bin as rahimahullah. من <Sessizuk> ya, mereka di dalam kegelapan kekafiran mereka dan di dalam ketakutan mereka terhadap kematian karena mereka menyelisihi nabi dan karena mereka menentang ajaran yang hak Ketakutan mereka itu persis seperti apa yang digambarkan orang yang takut karena petir menutup telinganya dan seterusnya. Yang yajal yang menutupkan telinganya atau menutupkan jarinya ke telinganya. Hadarul maut karena takut mati. Ya kulullah, wallahu muhyyi bil kafirin dan Allah meliputi orang-orang kafir. Ya, yani subhanahu Allah ta'ala tidak akan melepaskan mereka Allah mengawasi mereka dan Allah bisa menimpakan balasan kapan saja sekandat Allah SWT ya ini ketakutan mereka tidak menolong apa-apa ketakutan mereka tidak bisa menyelamatkan mereka dari Allah SWT orang-orang <tuhkan khairan> Yahudi khususnya dan juga para Yahudi yang munafik yang berpura-pura masuk Islam mereka sadar betul kalau sampai Rasul ini diterima dakwahnya oleh orang-orang di Madinah niscaya mereka akan tahu belangnya para pendeta, niscaya mereka akan tahu curangnya para pendeta, jahatnya mereka dan kejelekan-jelekan yang ada pada mereka akan terbongkar semuanya. karena sebelum datangnya dakwah oh rasul, sebelum datangnya dakwah oh Islam, mereka dalam keadaan dipercaya oleh semua orang-orang di Madinah. Orang Yahudinya ataupun orang-orang dari kalangan Aus dan Sebagai tokoh alim ulama. Sebagai tokoh yang soleh. Ahli ibadah. Orang yang memegang hukum taat pada agama. Heh, membaca kitab-kitab terdahulu. Kitabnya para nabi. Dihormati. Tetapi kenyataannya mereka yuharrifun al-kalimah an Merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Wa yaktumun al ya'lamun. Ya atau menutupkan ilmu-ilmu. Padahal mereka sudah tahu. Tapi mereka tutupi. Atau mereka dalam keadaan mengganti kalimat dengan kalimat lain. Merubah tauratnya. Merubah kitab mereka sendiri. Qanabirina'adzakumullahum. Sebagaimana Allah katakan. tubuh al-kitabah bi-aidihim. Tumma yakuluna huwa min indillah. Mereka itu menulis dengan tangan-tangan mereka. Kemudian mereka berkata. Huwa min indillah. Ini dari Allah SWT. Qanabirina'adzakumullah. <mulian> <mulian> <mulian> <mulian> <mulian> <mulian> Tidak terbongkar. Tidak terbongkar. Tetapi setelah datangnya Rasulullah SAW, mereka khawatir. Pasti akan terbongkar. Pasti. Sehingga mereka tahu, ini Rasul benar. Ini benar-benar Nabi. Dan kitab yang turunnya, wah yang turunnya benar-benar dari Allah. Sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Tetapi kalau saya katakan, ya, akan ketahuan semua apa yang pernah saya dustakan. Akan ketahuan semua apa yang pernah saya rubah kalimat-kalimat dalam Taurat dan seterusnya. Ini ketakutan mereka. Berarti kenapa takutnya mereka dengan Jawa Islam? takut terbongkar kejahatannya kebusukannya takut terbongkar bahwa mereka adalah orang yang sesungguhnya tidak berpegang dengan Taurat <tik> sehingga ketika diturunkan hujan bukan gembira takut <tik> padahal hujan yang turun yang harusnya kita gembira Alhamdulillah Allahumma sayiban na'fi'ah itu permisalan mereka huwa munzilun dalika bihi minan nyakmah maknanya Allah muhihitun bihim Allah muhihitun bil kafirin maknanya Allah melikuti mereka yani Allah bisa menurunkan kepada mereka adab ya kadul yaqtafa <tik> yaktab <tik> <tik> hampir-hampir <tik> kilat tadi menghilangkan pandangan mereka karena cahaya yang sangat perang <tik> dari kilat tadi cahaya kilat li hid dati dul kalau ada cahaya sedikit, mereka berjalan. Kalau gelap lagi, mereka diam. Kalau gelap lagi, mereka diam. Kalau mereka lihat Tidak memiliki cahaya mereka sangat sedikitnya mereka punya tidak sangat cahaya kecuali sangat mereka punya, tapi sangat amat sedikit. Gambarannya seperti orang yang berjalan Nunggu cahaya petir Atau cahaya hilang Begitu cahaya kita terlihat Jalan Begitu hilang Diam lagi Kira-kira bagaimana mereka akan berjalan <tuh -tuh> <tuh -tuh> Gak akan bisa mereka berjalan dalam keadaan seperti itu Ais Bahwa mereka itu tahu kebenaran Sedikit Tetapi mereka memiliki kekufuran banyak banyak pengingkaran-pengingkaran dan apa-apa yang mereka ingkari. <tuk> Ayarifun <tangan> al-haq wa yatakallamuna bihi, yakni mereka memiliki kebenaran dan mereka berbicara kebenaran. Fahum <tuk> min qaulihim <tangan> bihi ala istiqamah Maka mereka katanya di atas istiqamah, di atas kebenaran itu mereka pegang. Fa idzar <tuk> takasu minhu fil kubr qamu mutahayirin. tetapi ketika mereka mendapatkan Ucapan-ucapan orang-orang kafir atau ucapan kekafiran, Mereka bingung lagi Sedikit mendapatkan cahaya Mereka mulai Pengen lurus Tapi gelap lagi Berhenti lagi Bingung lagi Persis seperti yang Allah katakan ya, Dikatakan oleh Allah Kalau ada cahaya kilat, Mereka jalan Ketika gelap Mereka bingung Kemana kita jalan Kemana kita na'ah Itu keadaan mereka Walauca Allahu la dahaba bisam'ihim wa absarihim kalau Allah kehendaki Allah bisa melenyapkan pendengaran mereka dan pandangan mereka A ay limasaraqu yani karena mereka meninggalkan apa yang merupakan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu setelah mereka tahu <tuh> Innallaha ala kulli syai'in qadir maksudnya Allah atas segala sesuatu Maha Kuasa kemudian Allah berfirman ya yuhanna sa'budu rabbakum Wahai manusia, beribadalah kepada Rob kalian. Ini kepada siapa? Ilal Farakai. kepada semuanya. kepada para munafik kepada orang-orang yang merupakan orang Yahudi. Kata, kata Allah, Wahai manusia, Budi Robakum beribadalah kepada Rob kalian. Dilafalkannya jami'an minangkufari walmunafiqin terhadap para orang, orang kafir maupun terhadap para munafiqin wahai Yahudi wahai orang-orang kafir wahai, wahai, orang -orang wahai munafik beribadalah kepada Allah Rabb kalian sendiri ayuh hidup Rabbaku iaitu esakanlah Allah bertawhidlah kepada Allah Allah Dia kalakum min kablikum yang menciptakan kalian dan juga menciptakan orang-orang yang sebelum kalian la allahum agar kalian menjadi orang yang takwa Allah dijakan Alakumul Arba'firashan wasama abinaa yaitu yang menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan dan dijadikan langit sebagai bangunan dan yang menurunkan untuk kalian dari langit air faa khalajbihi minas samarat yang dengan air itu Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan sebagai rizki buat kalian. Fa la taj'alulillahi andada maka jangan kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan wa antum ta'lamun ta dalam keadaan kalian tahu kata Allah. Qul inna a'uzukum billah mereka sudah tahu pencipta langit dan bumi adalah Allah yang menurunkan air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan adalah Allah yang memberikan rezeki adalah Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan yang menjadikan langit sebagai naungan semuanya adalah Allah mereka tahu maka kata Allah subhanahu wa ta'ala diingatkan masalah-masalah yang mereka sudah ketahui yaitu masalah rububiyah mereka sudah tahu maka ya kata Allah beribadalah kepada Allah Rabb kalian yang memiliki sifat rububiyah yang memelihara kalian dan memberikan fasilitas untuk kalian kalian tahu itu kata Ibn Yishad rahimahullah ayla tushriku billahi ghairahu ia'nih jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun minal andad hehehe pertanyaannya Bukankah ini pembicaraan kepada munafikin dengan Yahudi bukan kepada musyrikin kenapa dikatakan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain la jalulillahi anda dan jangan jadikan tandingan-tandingan bagi Allah ya Khana bin pertanyaannya apakah Yahudi itu menyembah selain Allah <tanya> kalau iya siapa yang disembah oleh Yahudi ya Khana bin Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jawabannya mereka menjadikan pendeta-pendetanya, alim ulama'nya sebagai Tuhan-Tuhan Allah. Ya, ini mereka menyekutukan Allah dengan pendeta-pendeta tadi. Dianggap pendeta itu berhak untuk mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Dianggapnya pendeta-pendeta Yahudi berhak untuk mengatur syariat. Dianggapnya berhak untuk merubah syariat-syariat dengan seanak mereka sendiri. Dianggapnya mereka ini memiliki hak kut Hak membuat syariat. Padahal itu hak Allah ta'ala Para ulama harusnya hanya menyampaikan dari Allah, dari Taurat, dari Nabi Musa. Selesai. Jangan merubahnya, jangan menggantinya, jangan merubah sainatnya yang halal jadi haram, yang haram jadi haram. Dan ikhwan ibn a'azukumullah yang dilakukan oleh Yahudi adalah ini. Merubah agama. Merubah syariat mengganti-ganti kalimat dalam kitab Taurat maka mereka yang mengikuti pendeta-pendeta tersebut berarti mereka bukan menyembah Allah dan tidak mengikuti syariat Allah tetapi menyembah pendeta-pendeta karena mereka mengikuti syariat yang dibikin oleh pendeta itu sendiri jangan kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan dalam keadaan mereka tahu dalam keadaan kalian tahu Fala berkata alimtum, ta la lakum, kalian tahu tidak ada rab lain bagi kalian yang memberi rezeki untuk kalian selain dia selain Allah alimtum, dan kalian juga sudah tahu bahwasanya yang dibawa oleh rasul yang diajak oleh rasul alaihi yaitu tauhid itu adalah hak yang tidak ada keraguan padanya. Kalian sudah tahu. Wain kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina kalau kalian masih ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba-hamba kami. Ini yang, yang kami turunkan kepada Rasul. Ai fisyakin mimma jaa'akum bihi. Ini kalau kalian ragu terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. alaihi wasallam, fa'tu bisuratim mimthlihi maka silahkan kalian bikin satu surat yang seperti itu dan silahkan panggil pendukung-pendukung kalian pembantu-pembantu kalian untuk mendukung kalian silahkan selain Allah bikin surat yang seperti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW Aimanis sa'atum min antum silakan panggil siapapun yang kalian bisa panggil selain Allah untuk mendukung kalian membuat satu surat yang seperti Alquran ini. In Kalau kalian memang jujur, kalau kalian memang benar, Kalau kalian memang tidak bisa dan memang kalian tidak akan bisa kata Allah. Maka jelaslah fataku nar maka takutlah kepada neraka, takutlah kepada adab neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu kafirin -batu. yang dipersiapkan untuk orang-orang kafir. ya yani n takutlah api neraka yang sudah dipersiapkan untuk orang-orang model kalian. Kalau kalian memang tidak bisa membuat surat tadi. Yang seperti Al-Quran, walaupun dengan memanggil siapapun yang kalian bisa panggil, selain Allah SWT. Dan kalau kalian tidak bisa, dan kenyataannya kalian tidak akan bisa, maka hati-hatilah, takutlah kepada api neraka. Ini ancaman dari Allah SWT, takutlah kepada azab yang bahan-bakan adalah batu-batu dan manusia yang dipersiapkan untuk orang-orang kafir sejenis kalian para penentang-penentang tawhid para penentang-penentang rasul para penentang-penentang sunnah yang diajarkan oleh rasulullah s.a.w <tuh -tuh> kemudian diperingatkan mereka agar hati-hati jangan sampai melanggar perjanjian waragabahum <tuh -tuh> dan diberi semangat untuk berpegang dan terus memegang perjanjian. alaihim <tuh -tuh> yaitu yang telah diambil perjanjian oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam. sudah kita baca di kajian kita perjanjiannya antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin dengan orang-orang Yahudi. wa <tuh -tuh> Dan juga ayat-ayat berikutnya menggambarkan Awal penciptaan mereka, ketika allah menciptaan mereka. Wasa'na Abi Haim Adam dari ingatkan pula tentang Adam, Bapak mereka, nenek moyang mereka adalah Adam, alaihis salam. Jadi sama semua kalian turunan Adam. Waamrohu waqayfa sunaabihiina khala'fa antaatihi dan juga bagaimana akibatnya dikisahkan semuanya bagaimana iblis ketika tidak mau sujud kepada Adam apa akibatnya dilaknat oleh Allah ta'ala dan juga bagaimana Adam ketika mau ditipu oleh iblis kemudian turun ke dunia dikisahkan semuanya kepada mereka kemudian Allah katakan Ya Bani israil Wahai Bani israil ini yani Yahudi lil Ahbar Yahudi yang tentang orang-orang dari Yahudi yang merupakan ahbar, para pendeta-pendeta Yahudi. Ya, ya Bani Israil, uzkuru nikmati allati an'amtu 'alaykum nikmatku atas kalian kata Allah. Ya. Yang pernah diberikan oleh Allah kepada mereka, kaum Bani Israil. Ya. Wa abaikum yang pernah diberikan kepada nenek moyang kalian wahai Yahudi, wahai Bani Israil. Ya. Allah Subhanahu wa taala banyak mengistimewakan Orang-orang Yahudi. Tetapi mereka bukan kaum yang pandai bersyukur. Hei. Mereka dimenang, dimenangkan dari bala tentara Fir'aun. Oleh Allah SWT. Mereka Allah SWT selamatkan dengan dibelah lautan untuk orang-orang Bani Israel. Hei. Masih belum puas mereka diberi jalan yang kering. Lautan dibelah untuk mereka. Mereka masih belum puas. Hei. Kami ingin... Hei. Satu persatu suku, satu jalan sendiri-sendiri. Ya. Dibikin oleh Allah SWT Dengan melalui tongkat Nabi Musa 12 jalan, bukan satu jalan. 12 jalan di lautan yang kering, aman untuk mereka. Masing-masing suku dengan jalan-jalannya. Masih protes lagi, meminta. Ya. Kalau demikian keadaannya kami khawatir. kaum saudara-saudara kami di yang tempat lain, di jalan lain, Jangan-jangan mereka tidak selamat. Ya maka dijadikan oleh Allah Subhanahu taala dengan doanya Nabi Musa. Itu lautan seperti cermin yang di sini bisa melihat yang di sana, yang di sana bisa lihat yang sebelahnya lagi, bisa lihat yang sebelahnya lagi sehingga tembus pandang semuanya terlihat. Kemudian sampai selamat di seberang lautan dan bala tentara Firaun ditenggelamkan di lautan mereka masih belum bersyukur. Masih mengatakan kepada Musa, kita akan mati kelaparan di sini, kita mau makan apa di sini? Diberi mana wa Budakuru, nikmatian, latihan, anto kata Allah. Ingatlah nikmat Allah atas kalian, wahai bani Israel, dan juga atas bapak-bapak kalian dulu, nenek moyang kalian dulu dari bani Israel. Allah istimewakan mereka, Allah berikan makanan dari surga. Mana wasalwa? pun masih belum syukur mereka. Masih mereka menyatakan bosan tiap hari. Mana wasalwa? Mana wasalwa? Mana wasalwa? Kami minta yang tumbuh dari bumi min bakliha, wa kitaiha, wa kumiha, wa adasiha, wa basaliyah. Allah Subhanahu wa Taala menyatakan atas tabjiluna alladhi huwa khair. Ah, uh, huwa adna biladhi huwa khair. Apakah kalian mau mengganti yang baik dengan sesuatu yang jelek? Apakah kalian akan memilih sayur mayur? Baqliha, wa kitaiha, wa kumiha, wa adasiha, wa basaliyah. Mau dijadikan sebagai pengganti manawas Allah. Ajib. <laughs> Sungguh bodoh mereka. Iqbali <laughs> beri Demikian kenikmatan-kenikmatan Allah berikan pada mereka. Dan itu bukan pada satu nabi yang diutus pada mereka. Allah utus kepada Bani Israel sekian banyak rasul. Bukan hanya satu Nabi Musa. Ini juga kenikmatan lagi. <laughs> Ingatlah niimat Allah atas kalian, kata Allah. Ya Bani Israel. <laughs> udhur nikmati عليكم بعهدي dan terpatilah janji janjiku kata Allah Tepatilah janji-janji kalian kepadaku aku aku pun akan menunaikan janjiku atas kalian kalau kalian menepati janji kalian kata Allah aku akan memberikan apa yang sudah aku janjikan pada kalian Ya, yani yani aku pun akan menepati janji-janjiku, kata Allah kepada kalian, wahai Bani Israel. Kalau kalian mau menepati janji kalian, yaitu mengikuti Rasul yang diutus pada kalian. Bani Israel ya, dipersaksikan dan diambil perjanjian oleh Musa alaihissalam di hadapan Allah Subhanahu Ta'ala dalam keadaan sungguh. Misak, perjanjian yang sangat mengerikan perjanjian yang sangat ghalil eh. dipersaksikan diambil perjanjian atas mereka dalam keadaan bukit tursinya diangkat oleh Allah di atas kepala mereka eh. jika mereka macam-macam maka akan ditimbangkan bukit tursinya di atas mereka eh. ini perjanjian atas benih israel eh. tentunya beriman perjanjiannya adalah agar mereka mengikuti Nabi Musa Alaihissalam salam dan apa yang diajar kepada Nabi Musa dan apa yang diajar kepada Nabi Musa dan kitab Tauratnya adalah akan datangnya seorang Nabi seorang Rasul yang terakhir yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sifat-sifatnya begini dan begini dan begini yang semuanya mereka sudah tahu dan mereka sudah angkat perjanjian di bawah bukit Tursina yang ada di atas kepala mereka tetapi mereka sungguh tidak memiliki rasa takut pada Allah subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengingkarinya. Kemudian keras hati mereka seperti batu bahkan lebih keras lagi. Tidak punya rasa takut, tidak punya iman, tidak punya mereka sesuatu di hatinya keras seperti batu. Kita lanjutkan Insyaallah pada kajian mendatang Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakalimahmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.